Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, suami Purwiyawan. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara pengajuan pinjaman online di aplikasi Tunaiku supaya disetujui dan cepat cair ya. Jadi hal ini sangat penting ya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Ada baiknya teman-teman harus pahami terlebih dahulu tips-tips dan triknya seperti apa. Nah supaya pengajuan teman-teman bisa disetujui Nah di sini saya akan membagikannya Nah sebelum lanjut ke pembahasan silahkan teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu ya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya Ataupun saya pribadi pun bisa terus semangat untuk membangun channel ini Karena channel saya ini akan membahas seputar aplikasi pinjaman online Oke langsung saja kita buka aplikasinya ya Nah, silakan teman-teman izinkan saja ya untuk izin akses ke GPS-nya izinkan saja. Nah untuk tips yang pertama yaitu teman-teman harus memenuhi syarat terlebih dahulu ya. Nah untuk syaratnya itu harus warga negara Indonesia yang kedua memiliki IKTP yang ketiga usia minimal 21-55 tahun yang keempat mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan jadi sini tidak harus karyawan tetap ya namun bagi para wirausaha usaha wira, wira swasta juga sudah bisa mengajukan di aplikasi ini nah yang terakhir harus mempunyai rekening bank pribadi ya, ataupun harus memiliki rekening yang milik sendiri ya, tidak bisa menggunakan rekening bank dari orang lain. Nah untuk yang kedua gunakan KTP asli dan pastikan di KTP terlihat jelas, jangan sampai buram ya. Dan nah, yang ketiga pastikan domisili teman-teman sudah tercover di area layanan permai nah, yang keempat pastikan data yang diminta lengkapi data yang diminta dan lampirkan dokumen tambahan ya untuk proses verifikasi seperti slip gaji mutasi rekening terbaru ID card karyawan MPWP nah silakan teman-teman tinggal pilih salah satu saja ya yang sekiranya teman-teman punya biasanya sih tidak harus semuanya kita lampirkan ya jadi silakan teman-teman tinggal pilih salah satu salah satu saja Nah, untuk tips yang kelima, yaitu cantumkan kontak darurat yang aktif dan dapat dihubungi kapan saja. Nah, yang keenam, pastikan teman-teman harus memiliki riwayat kredit yang baik, ataupun tidak memiliki cicilan hutang yang belum dirilisasi. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar tidak memiliki hutang di aplikasi manapun, ya, karena aplikasi ini lumayan ketat, ya. Karena di aplikasi TunaiKu ini, bahkan keunggulannya bisa mengajukan pinjaman mulai dari 2 juta hingga 20 juta. Ya, makanya untuk dari persyaratan pun sangat benar-benar ketat. Ya, nah mungkin dari keenam tips ini bisa teman-teman digunakan, -teman ya, atau bisa teman-teman persiapan jika teman-teman yang -teman pinjaman di aplikasi ini dan mudah-mudahan mengajulkan teman-teman bisa disetujui ya oke mungkin sampai sini dulu video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan teman-teman uh, yang ingin bertanya silahkan tulis saja di kolom komentar dan ataupun bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe ya lebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.